Bapak um, Ibu, guru-guru sekolah yang saya hormati Hari ini kita akan belajar tutorial si Fajar Guru Ini yang lagi ngetrend di Ibu Cilenggor, Aplikasi pembelajaran online Yang harus bapak Ibu kerjakan Karena kita masih dalam pandemi covid uh, Langsung saja kita ke tutorialnya laptop Bapak Ibu harus terkoneksi dulu dengan internet supaya nanti bisa mengakses aplikasi Si Fajar Guru. Langsung saja kita masuk ke Google Chrome atau Mozilla terserah biasanya dengan uh, pakai. Setelah masuk ke Google Chrome ini, kita harus masuk ke webnya Si Fajar Guru. Alamat websitenya ini Nah ini ya. Pastikan tampilannya akan seperti ini awalnya ya, pastikan tampilan awal seperti ini. Setelah itu, kita akan mencoba login dengan salah satu akun guru, kita akan membuat daftar hadir, daftar hadir untuk siswa di kelasnya. Nah, sebelumnya, kita harus login dengan akun guru tersebut ya. Ini. Kita coba akun masuk dengan akun kita sudah masuk di halaman Si Bajang untuk salah satu guru kita. Nah, bagaimana cara kita membuat absensi? Ya, di sini yang harus kita lakukan adalah di sini ada menu Pengumuman. Di pengumuman ini ada tambahkan sebuah aktivitas atau sumber kita klik saja nah kemudian akan muncul beberapa gambar seperti ini atau aktivitas yang harus kita lakukan karena kita membuat daftar hadir kita klik attendance satu kali silakan diklik nah di sini akan menambahkan attendance baru nah, di attendance yang di sini kita rubah judulnya menjadi daftar hadir kelas 4. Atau kelas berapa? silahkan dibuat sendiri ya. Deskripsinya kita buat daftar hadir siswa mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB. Jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Ya, karena kita siswa SD kan biasanya untuk HP-nya itu masih dibawa orang tua nanti untuk absensinya. Makanya kita buat sampai jam 7 malam. Nah, kemudian setelah ini kita buat, kita centang tampilkan deskripsi di halaman kursus. Nah, kita sekarang scroll ke bawah lagi. Di sini ada nilai, pengaturan umum. Kita buka nilai dulu, isinya apa? Ini kalau dirasa ini nggak penting, nggak usah diisi. Kita coba cek pengaturan modul umumnya. Ini juga nggak usah. Nah, pembatasan akses. Pembatasan akses ini, kita coba klik ditambahkan pembatasan ini akan muncul seperti ini. Artinya ada pembatasan untuk hari dan seterusnya, grup, user profile dan seterusnya. Ini enggak usah saja nih. Dan nah, sekarang kita coba klik di kompetensi. Kita scroll ke bawah lagi, nah, ini nggak usah. Kita coba klik di extra, extra ini juga nggak usah ya. Nah, ini kalau nanti ada izin-izin atau apa nanti nggak usah. Ini sudah, sudah, ini sudah. Sehingga langsung coba simpankan kembali ke kursus. Kita lihat hasilnya. Daftar hadir sudah muncul di siwajar goro, daftar 4 deskripsi tadi juga sudah muncul. Daftar hadir siswa mulai pukul 7.00 sampai 19.00. Nah, setelah ini jadi, ini belum selesai. Kita klik di daftar hadirnya. Kita scroll ke bawah. kita klik add session ya di sini ada beberapa menu session, add session, report, export status set, temporary kita klik add session muncul seperti ini ini untuk semua siswa nah tadi karena kita sudah setting waktu masuknya jam 7 pagi sampai jam 19 ini kita diberi tenggang waktu untuk absen ini create kalender sudah di centang. Kita sekarang coba klik multiple session. Multiple session ini digunakan untuk mengulangi absensi. Kita klik saja di sini repeat. Kemudian harinya kita masukkan. Karena kita SD, maka masuknya nama hari, Senin sampai hari Sabtu di centang semua. Repeat every satu week. Oke, okay, setiap minggunya ya. Repeat until kita mau mengulangi absen ini sampai kapan supaya ini otomatis kita nggak usah buat setiap hari kita coba dulu ini karena kita masih uji coba sampai tanggal 31 Januari kalau ini sudah ini dicentang allownya kemudian automatic markingnya ini kita yes kalau sudah seperti ini kita klik add sukses di menu session ini sudah masuk tanggal 15, 16, uh, ini 17 hari minggu, 18 senin, nah, ini sampai akhir. Kemudian di sini kita akan coba untuk absensi, nah, ini ya karena karena di SD itu tidak semua siswa itu punya HP atau uh, gadget atau smartphone, maka itu menjadi tugas guru untuk mengabsenkan. Tetapi kalau anak itu aktif dia punya HP itu itu harus tugas anak untuk absen sendiri di aplikasi Sipajar Goro. Nah kita akan mencoba mengabsenkan satu anak ya. Kita masuk di sini kita klik take attendance ini untuk guru. Kita klik saja. Di sini sudah muncul nama-nama anak atau siswa di kelas itu. Nah, di sini ada any essay nya ya. Ini ada lembaganya. Nah, di sini absennya ada P, L, A dan A. P ini preset, artinya present artinya hadir. L ini late atau terlambat. E ini excuse artinya izin. Ah, ini alpha. Ini masih di bahasa Inggris. Kita akan rubah dulu ini ke uh, bahasa Indonesia ya. Kita geser ke atas. Di menu atas tadi ada status set. Kita coba klik status set. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada present ini Ini kita rubah ke Indonesia. Ini ganti H saja. Keterangannya hadir. Ya. L ini kita rubah jadi S. Keterangannya sakit. eh ini kita ubah I artinya izin. A e, ini absen atau Alfa Kita lebih apa familiar dengan kata Alfa ya. Oke langsung kita klik update. Nah kalau sudah seperti ini kita coba lihat di absen yang kita buat tadi. Nah ini kita kembali ke tanggal 15 Kita coba klik di sini Tanda hijau lingkaran hijau ini Kita klik Kita geser ke bawah Nah sekarang sudah berubah jadi Hadir, sakit, izin dan alfa ini, ini keterangannya ada nanti Nah Ini sudah ada keterangan hadir Tugas guru kelas Itu harus mengabsenkan muridnya ini Contohnya ini kita coba absenkan untuk hari Jumat aja Ada ini dan seterusnya ini 14 siswa ini harus tercentang hijau semua Atau terblok hijau semua Nah kita coba masuk sini Oke sudah 19 siswa Kita save attendancenya Klik save kita cek di sini apakah dia sudah masuk nah kalau tandanya sudah berubah seperti ini yang sudah kita absenkan sekarang kita coba klik di report klik di report kita scroll ke bawah nah untuk Januari tanggal 15 ini keterangannya hadir semua hadir hadir hadir ini berlaku untuk besok dan seterusnya tinggal klik di uh, absennya oke okay? Itu untuk absensi kelasnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.